Kira-kira apa ya rahasianya orang-orang yang ketika lagi wawancara kerja selalu diterima? Let's get started! Semua, welcome back to my channel! Buat yang baru gabung, salam kenal semuanya, aku Tresnani. Di channelku ini sering membahas tentang self-development, law of attraction, manifestation, mental health, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini aku akan membahas tentang topik... Yang aku percaya teman-teman pasti banyak yang relate, Yaitu topiknya adalah apa rahasia orang-orang yang selalu diterima saat melamar kerja Atau bagaimana manifest your dream job Terus kenapa nih tiba-tiba kok aku mau membahas tentang ini uh, Beberapa hari yang lalu aku teringat kalau dulu aku pernah menulis di quora Buat teman-teman ada nggak yang main quora uh, Tentang topiknya bagaimana cara lolos interview kerja ternyata dan ternyata yang ngeview pada saat itu sebanyak 128.300 orang dan yang komen ada 60 orang dan juga yang repost ada 592 orang nah ini yang membuat aku untuk, oke okay, kayaknya aku harus membagikan ini di youtube nih aku mau teman-teman terinspirasi, aku mau teman-teman mencoba karena ketika aku menulis artikel ini di Quora ini berdasarkan pengalaman nyataku takut sendiri, gitu. Sudah berhasil berkali-kali. Oh ya, aku mau memberitahu dulu bahwa aku bukan orang HR di sini. Aku hanya ingin membagikan informasi sebagai orang yang pernah mencoba teknik ini dan berhasil. Sebelum kita mau ngomongin tips, aku mau cerita dulu. Uh, ketika aku belum konsisten praktek law of attraction, posisiku, interview kerjaan selalu ditolak, selalu berpikir negatif nih. Aku belum masuk ke ruangannya tuh ya, ke ruangan dulu kan belum corona ya. Itu aku udah negatif thinking duluan kayak, aduh mungkin nggak ya nanti aku diterima, gitu kan. Terus keluar dari ruangan, ruangan interview itu, aku udah langsung mikir kayak, udahlah paling juga nggak diterima, udahlah nanti aku pulang sampai rumah mau ngelamar-ngelamar lagi. Nah sebenarnya aku tuh sudah lowa dari tahun 2009, tapi tidak pernah praktek. Nah itulah yang terjadi Hidupmu sekarang ini hasil dari pemikiran dan kepercayaan kamu di masa lalu Apapun yang kamu pikirkan dan kamu yakinkan sekarang ini yang akan terjadi di masa depan Begitu juga dalam urusan mencari kerjaan Nah setelah itu aku benar-benar mengubah mindset yang ada di kepala nih Setiap kali aku mau ngelamar pekerjaan di laptop ya kan Dan setiap kali aku mau datang interview Aku selalu ubah mindset yang dulunya Ah ya udahlah paling juga nggak lolos lagi di switch menjadi aku percaya mendapatkan pekerjaan itu mudah atas bantuanmu aku tahu di bulan ini aku bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah dengan gaji yang bagus teman-temannya asik di lingkungan yang keren gitu aku ubah mindsetnya and you know what happened jadi itu pertama kalinya aku scripting uh, konsisten dan after dua bulan langsung terjadi di waktu yang sama, di minggu yang sama, aku dapat tiga tawaran pekerjaan dari perusahaan yang bagus Tapi aku ambil yang ini, yang number one, karena international company Dan aku mendapatkan offer letter lebih tinggi dibanding aku scripting Percaya nggak percaya, ketika kamu scripting tentang nominal income yang mau kamu dapatkan Ini biasanya ya, bukan cuma aku aja, tapi teman-teman klien yang kemarin private consultation juga pada cerita mereka mendapatkan nominal yang lebih tinggi dari yang mereka tulis Nah itu tadi kan yang pertama Yang kedua pengalaman nyataku aku menggunakan teknik ini adalah Jadi waktu itu di tahun yang berbeda ya uh, Posisinya aku baru keluar dari pekerjaan ya kan Aku mau rehat dulu nih satu bulan santai-santai segala macam. Bulan Januari aku inget banget Aku rehat, aku gak ngelamar-ngelamar sama sekali pada akhirnya di Februari awal Aku sudah niat, oke okay, Aku mau cari kerjaan nih, gitu kan Februari awal, aku afirmasi positif Bilang seperti ini Oke, okay, aku percaya sebelum bulan Februari berakhir Aku sudah dapat kerjaan Oke, okay? nah Karena posisinya waktu itu Aku masih nganggur, ya kan Aku act as if Seolah-olah aku sudah sibuk Fake it until you make it Kalau kalian pernah dengar uh, istilah itu Nah, itu yang aku lakukan. Setiap pagi aku bawa laptop, ya kan, ke cafe, ke mall, misalnya jeko itu kan yang paling murah ya. Kayak kamu cuma pesen lemon tea, Rp25.000, kamu udah bisa duduk berjam-jam dengan wifi gratis. <gif> aku bisa loh duduk di jeko sampai 5 dan 6 jam. Pernah di jeko Central Park. <gif> Kalau kalian tahu, uh, sudah kan. Aku browsing-browsing tuh dimulai dari Februari awal Ya kan? Aku ngelamar-ngelamar Tapi tidak dalam posisi desperate energy Terus perjalanan aku dari uh, rumah menuju mall Aku selalu afirmasi Ya kan? Kayak gini Yes aku senang banget, akhirnya aku diterima Bulan ini aku dapat pekerjaan, terima kasih Tuhan Akhirnya aku bisa dapat pekerjaan yang asik, bosnya baik Aku dapat gaji yang bagus Terima kasih Tuhan karena semuanya berjalan dengan mudah ke dalam hidupku gitu kan. Terus aku mix dengan Sholawat Jibril seribu kali, buat teman-teman yang muslim ya uh, Bisa coba Tapi seribu kalinya itu bukan dalam satu waktu ya Dicicil, misalnya aku otw ke, ke mall Solawu ala muhammad, solawu ala muhammad, solawu ala muhammad. Aku catat di HP. Dapat 300 ratus dicatat. Nanti pulang dapat berapa dicatat. Total satu hari 1000 Sebelum tidur aku mendengarkan subliminal attract job. Dari ini worse banget. Ah, oh, nanti di bawah aku akan kasih link musik yang sebelumnya pernah aku bahas, kalau kalian uh, subscriber lama pasti tahu musik ini ini musik gak tahu kenapa tapi mengandung magic <laughs> setiap kali aku mendengarkan musik ini selalu diterima kerjaan nah sebelum tidur aku mendengarkan musik itu sambil membayangkan aku tuh sedang interview dan mereka suka sama aku dan aku diterima bayangkan suara mereka entah lewat telepon atau face to face gitu kan suaranya kapan kamu mulai bisa masuk kerja atau misalnya kayak Uh, berapa gaji yang kamu mau? Kapan nih kamu bisa mulai? Ah, kamu bayangin suara kayak gitu, oke? Okay? Itu yang aku lakukan setiap hari tanpa ada keraguan. Di minggu pertama tidak ada panggilan, di minggu kedua tidak ada panggilan, di minggu ketiga tidak ada panggilan, aku masih relax. Aku nggak panik mana ya? Aduh ini udah mau akhir bulan nih. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Di minggu keempat, tiba-tiba aku dapat panggilan, interview. Di perusahaan daerah Cilandak, aku disuruh datang, dan you know what happened. Hari itu juga aku diterima, diterima dengan gaji lebih tinggi dari yang sebelumnya. Padahal posisi aku waktu itu kan nganggur, ya udahlah, udahlah. Aku nggak peduli, aku nggak fokus, fokus ke sana, aku nggak fokus ke hal-hal yang aku takutkan, tapi aku fokus ke hal-hal yang aku ingin dapatkan. nah Pengalaman yang ketiga ini baru-baru terjadi di Bali. Jadi, awal-awal aku di Bali, aku sempat cari-cari kerjaan, kan? Nah, aku pakai teknik yang sama. Yang tadi aku omongin, tiba-tiba hmm, meskipun tidak instan ya, kayak selang dua bulanan, aku dapat over letter dari dua atau tiga perusahaan yang berbeda. Yang pertama dari orang US, yang kedua dari orang Paris fashion company. Terus yang ketiga aku lupa dari mana waktu itu. Itu tadi kan kita ngomongin teknik law of attraction, gimana cara manifest job. Sekarang kita akan membahas tips yang aku dapat dari temanku. HR manager uh, dan sekarang dia sudah menjadi head hunter yang sudah berpengalaman. Hmm, aku akan sharing sama kalian rahasianya, oke? Okay? Yang pertama siapkan CV yang menarik dengan desain, layout dan informasi yang cukup tapi enak dilihat Karena HRD tidak punya banyak waktu untuk ngecek satu-satu CV apalagi yang terlalu banyak bacaannya Karena mereka mendapatkan ratusan CV yang masuk di email mereka setiap harinya Dan mereka hanya punya waktu 5 detik pertama untuk membaca CV kamu Yang kedua kamu harus cover letter ketika sedang mengirim email, jangan sampai ketika kamu kirim CV di email body email itu masih kosong, aduh jangan deh ini jujur ya ketika kemarin aku lagi buka lowongan pekerjaan untuk bantu-bantu aku ya kan aku mendapat sekitar 100 40-150 CV Yang masuk ke email aku Dan masih banyak yang body emailnya kosong Kalian jangan kayak gitu sayang Untuk isi cover letternya pastikan jangan terlalu panjang juga hmm, Singkat tapi padat Kalian bisa cari di google yang bagus banyak Yang ketiga ketika interview Kamu berjabat tangan dengan penuh semangat, jangan lemas. Di sini menandakan kalian itu orangnya semangat penuh energi. Tapi karena sekarang lagi corona, kayaknya nggak terlalu dipermasalahkan ya yang berjabat tangan itu ya. Yang keempat, duduk tegak. Jangan bersender, oke? Okay? Uh, dan ketika berbicara jangan lupa senyum Agar menandakan kamu ini orang yang menyenangkan Eye contact, jangan mata kamu kemana-mana hmm, Kamu harus jadi orang yang fokus, tapi bukan berarti kamu harusnya Ya, nama saya tresnani Saya tinggal di... ya enggak, kayak gitu juga <laughs> Nanti uh, HR-nya kabur, takut, ya kan? Enggak yang harus kamu menatap dia terus begini Enggak gitu juga, Tetap normal-normal aja, oke? Okay? Next, uh, yang kelima e-contact eh, tadi udah ya Yang keenam, santai, jangan gugup Jika sebelum interview kita bisa uh, ke toilet dulu Ini yang gue lakukan untuk tarik nafas dalam-dalam dan buang sambil afirmasi positif, semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu hari ini adalah hari keberuntunganku Yang ketujuh, jual diri kamu. Maksudnya di sini beritahu mereka skill dan kelebihanmu e, Ketika kamu kuliah atau buat teman-teman yang fresh graduate, kalian bisa menceritakan apa aktivitas yang kalian lakukan ketika lagi di kampus Jangan sampai ketika interview kamu bilang, saya tidak punya pengalaman sama sekali. Tapi kamu bisa menceritakan misalnya aktivitas komunitas fotografi atau komunitas art, menggambar, atau misalnya Project apa saja yang pernah kamu lakukan, nah itu juga bisa, tapi ingat, jangan sampai over proud ya jangan sampai kamu kayak percaya dirinya tuh kebangetan gitu loh nggak bagus juga, jadi tetap normal-normal aja, yang kedelapan jika interviewnya menggunakan bahasa Inggris, pastikan kamu sedikit-sedikit bisa mengucap atau berbahasa Inggris, karena ini poin plus, jujur ini penting banget serius, uh, aku sering bekerja di startup company yang isinya tuh banyak orang foreigner gitu kan rata-rata semuanya sudah bisa bahasa Inggris jadi kalian bisa asah kemampuan berbahasa Inggris kalian dengan mengikuti les, tapi kak aku nggak punya biaya nih untuk ikutan kursus ya nggak apa-apa, semuanya kan bisa gratis kamu bisa nonton uh, Youtube belajar bahasa Inggris, atau di TikTok, atau lewat Netflix apapun itu caranya yang penting kamu mau belajar. Oke, okay, yang ke sembilan, kamu harus mempelajari tentang perusahaan jangan sampai ketika kamu dapat panggilan di perusahaan tersebut kamu sama sekali tidak tahu industri perusahaan itu tentang apa ketika kamu di interview kamu pelangga-pelongo gitu no idea karena percaya sama aku biasanya ketika kamu interview mereka akan bertanya apa yang kamu ketahui tentang kita, tentang perusahaan ini jangan sampai ketika kamu ditanya seperti itu uh, saya kurang tahu Ah jangan kayak gitu ya Paling enggak kamu sudah baca-baca sedikit aja di malam sebelum kamu interview Buka website mereka atau buka Instagramnya kamu kepo mereka tuh mengerjakan apa Kliennya siapa aja Dan biasanya mereka akan bertanya kenapa kamu tertarik bekerja di perusahaan ini Kamu harus bisa menjawabnya Yang ke-10 kamu bisa menjawab pertanyaan jebakan Contoh Kenapa kamu tertarik ingin bekerja di sini? Hmm. Atau, kenapa kita harus menerima kamu? Ya, kan, kalian bisa menjawab seperti ini: "Dengan skill dan pengalaman yang saya punya di bidang ini, saya yakin dan percaya bahwa saya bisa mengerjakannya dengan baik." Namun, tentunya saya tetap harus belajar dengan para senior di sini. Jadi, di awal kalian meninggi, percaya diri, dan kemudian merendah untuk... Bilang bahwa kamu tetap butuh bimbingan senior Oke okay, next, yang ke 11 Please kamu harus aktif banyak nanya sama mereka Jangan sampai kamu pelangga pelongo ketika di akhir sesi interview mereka bertanya Oke okay, ada pertanyaan? gitu kan Terus kamu e, gak ada mbak gitu kan Eh jangan kayak gitu, kamu harus tunjukin kalau kamu tuh aktif Kalau kamu tuh tertarik dengan pekerjaan ini Dan conversation-nya juga dua arah Kamu tanyakan hal-hal yang out of the box Yang bikin mereka tuh wow Kalian bisa google jenis pertanyaannya apa saja Ada kok di google ya kan Nah aku ada pengalaman nyata nih Jadi tahun 2017 aku pernah interview di salah satu media di Jakarta nggak um, usah sebut merek ya Nah Ketika aku masih menunggu di depan ruangan, aku tidak tahu berapa banyak orang yang interview di dalam ruangan tersebut, ya kan? Ketika aku dipanggil, ya kan, aku masuk ke ruangannya dan ternyata ada 7 orang yang interview di dalam ruangan tersebut. Aku duduk di tengah-tengah dan mereka itu duduknya di letter U. Bayangkan melebihi saat kalian sedang Sidang akhir skripsi uh, Alhamdulillah itu berjalan baik Di akhir sesi mereka bertanya Apakah ada yang mau ditanyakan? Untungnya sebelum aku interview Aku sudah baca-baca di google Pertanyaan yang harus Aku tanya, ketika lagi interview di akhir sesi, aku lempar 2-3 pertanyaan yang berbobot kepada mereka, dan besoknya aku diterima. Tips selanjutnya berpakaian rapi. Jangan sampai kamu masuk ruangan dalam kondisi baju kusut, rambut berantakan, habis naik motor, bau knalpot, bau mulut, bau badan. Mukanya, aduh, kusut gitu kan? Jangan-jangan kamu harus bawa parfum, bawa permen, dan baju nih yang sudah disetrika. Tips yang selanjutnya, setelah pulang sampai rumah kalian kirim email ke HRD ucapan thank you atau thank you letter yang inti isinya adalah terima kasih sudah mengundang saya datang interview. Saya akan menunggu hasilnya dan siap untuk proses selanjutnya bla bla bla bla bla. Tapi ini opsional ya, pilihan kalian. Jika kalian lupa atau tidak punya alamat emailnya juga tidak usah. Next, sebelum tidur jangan lupa pejamkan mata dan bervisualisasi kalau kamu sudah diterima. Tanda tangan kontrak uh, dan bayangkan sebuah kertas over letter dengan nominal gaji yang kamu inginkan tertera di sana. Nah, jadi ini proses visualisasi ya. Tips yang terakhir Jangan lupa berdoa menurut kepercayaan masing-masing Seperti yang sering aku bilang Bahwa ibadah dan law of attraction harus jalan berdampingan Supaya doa kamu cepat dikabulkan Biasanya jika mereka tertarik dengan kamu durasi interview bisa sangat lama bisa satu jam lebih namun jika mereka tidak tertarik interviewnya paling cuma 5-10 menit Nah jadi itu saja yang pernah aku bagikan di kora dan viral uh, teknik ini juga sudah berhasil di aku uh, semoga bermanfaat dan selamat mencoba see you in my next video